Plus 11, 11, 14, Dari tanggal 13 Januari sampai 17 Februari 2021 100% ada 27 orang 80% 80% orang orang berarti 30 sudah sudah untuk untuk Kevin Nathaniel, 11, Kevin 11, 11, 11, 11, 11, 11, Muhammad 11, Nagesta Patrick Christian harap diperhatikan daftar hadirnya karena kurang dari 80%. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya lanjutkan untuk kelas 1147. Kita mulai dari tanggal 11 Februari. Cek dulu. 11 47 itu kan hari Selasa, Kamisnya kenapa disi tanggal 11 aduh coba kita lihat siapa yang isi tanggal 11 aduh Rina ini IPA 7 Rina Rina ini kan IPA 4 hmm. sudah salah. sudah salah salah salah kamar Rina mulai tanggal 12 12, 19 26 oke okay. Februari menggol 2, 9 12 12 kan hari Jumat 16 kok ngisi tanggal 17 cek. siapa yang berada di luar jangkauan ini Corinela, korinella lau lau lau lau kenapa ai, kenapa akibatnya kan ada yang kosong nih Tidak ada yang kosong, kita periksa satu-satu mulai dari tanggal 12 belas. Cek dulu yang hobinya, suka dobelin Hmm, nih ini, ini, dah. ini, apalagi yang suka dobel. Gak mau single. Ini lagi. Ini baru. Lagi Januari tanggal 26. Mario sudah kelihatan. Mario. Mario Haley. Naswa. Rahel Bela, bela pati. Ya, pindah ke Februari 2 dulu. Tanggal 2, siapa? Zahra. Grace, cela. Udah tanggal 2, tanggal 9. Anastasia Gantian guys Hobi Zahrani lagi Rahmat Eka Korinella Rahel Zayu lagi 9 tuh 16 Ada yang kosong saya lihat di bawah Nggak ada namanya <laughs> Naswa Ulang lagi Kalau ada yang nampil Oke, okay, cok Select all Yang blanknya hapus Ini abjad Oke okay. Saya harus daftar dulu. Namanya tak buang, tak buang, buang, buang yang kelebihan, for dosis. Aloy, tak, Anastasia, Ardrawan, Aulia, Bella, Corinella, Levita, Gabriel, Graciela, Hisfu, Justin, mau satu. Krista Noval, Christina Jessica, tak kita lihat nanti mau nggak menghitung. Marsiyana biar pakai huruf besar aja. Maulinda, Muhammad Ilham, kita lihat nanti mana salahnya Nadia, Nadia nih tiga kali aja dir. Naswa, Rahel, Rahmat TK pakai huruf yang besar aja. Riki. Rifki Putra Ramadhan empat kali aja hadirnya, Rima Ratna Rio Irawan Syahani Shalom Yovan Yudanugraha Yunisa Zahra Zayu Oke okay. Zot Cek enam kali ya, kita bisa langsung. Ini harus dikunci dulu, lock. Nah, kan? ada yang gak mirip namanya hmm itu gara-gara terpotong ada yang mengisi kosong 200 sampai bawah nah cek dulu 2, dua tiga empat lima nah kan lebih dua belas sembilan belas dua sembilan enam belas double jayu double di 12 sortir ingat sampai tanggal 16 Februari hari Selasa tanggal 23 belum kita sort dari yang 100 siapa yang di bawah 60 habis itu nanti kita lihat Justin why cuma 1 Namanya Namanya Justin, Justin Hmm Parsetio atau Prasetio Muhammad Ilham Kita lihat dulu Mana salahnya Muhammad Ilham Muhammad Ilham Al Rashid Kopi dulu Par Setiok huh. Hmm, empat Korinella Apa yang salah padahal enam kali masuk sama 6 sampai 208 apa? sampai bisa salah namanya tidak konsisten Nadia Amalia ini si daftar hadir aja masih keliru gimana tiga kali Nadia nah yang terbukti Aisyah Aisyah Shafaqamilah Mana salahnya Nah, lima Nadia Amalia memang tidak. Memang sesuai dengan keadaan Anastasia Andini 4 hmm, hmm, hmm. Tuh Ini tidak sesuai Rifqi Putra Ramadan Mengetik namanya saja Masih kalang kabut Memang 4 Rifqi Keadaannya memang begitu, Sudah bisa diperbaiki lagi. Nah ini sudah clear, tidak kurang, ini juga sudah clear, nih, yang masih kurang dari 80 persen. Rifki Putra Ramadan Muhammad Ilham Nadia Amalia. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya hari Selasa. Tanggal 23 Februari dan tanggal 2 Maret Dan seterusnya Tidak ada lagi yang seperti ini Ya Mohon diperhatikan